Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, ini uh, cara breakout room ya di Zoom nanti uh, caranya seperti ini Bapak Ibu akan tampilkan seperti ini ya di Zoomnya. Nah nanti uh, di sini di bawah sebelah kanan ada yang gemar kotak ini ya kotak empat ini breakout rooms. Nah untuk gabung ke room ruang, uh, ruang mahasiswa masing-masing akan diuji. Silahkan klik break up rooms ini. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih e, di ruangan mana sesuai yang sudah dijadwalkan. Nah, saya dijadwalkan yang di, seperti di sini Ibu ya. Kelihatan? E, misalnya nih Bapak ini angki dulu, berarti ke Anggi dulu ya di room 4 ya. Stop. Eh kalau saya Bu Irma misalnya di Dewi Rahmayanti dulu misalnya di room 3, berarti Bapak Ibu tinggal pilih di ruang mana misalnya saya pilih di ruang Dewi Rahmayanti ya klik join kemudian klik yes nanti tunggu seperti ini tunggunya bapak ibu semua nah, nanti masuk ke ruangan room 3 Dewi Rahmayanti tunggu nah seperti ini bapak ibu ini berarti sudah masuk ke room yang dituju ya Nah, nanti kalau mau pindah Bapak Ibu klik sama klik breakout room lagi kemudian uh, choose uh, breakout room, di uh, sama ya Bu, tinggal Ibu pilih uh, uh, di menguji selanjutnya di mana Bapak Ibu ya, misalnya di Anggi klik uh, join room 4 Anggi, yes sama seperti ini. Nah, oke. Okay. Nah, ini udah pindah berarti. Kelihatan tandanya nah, di sini. Kita di mana? Oh, di sini. Misalnya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu ingin keluar dari eh, room ini ke ruangan utama ya. Klik build out. Yang di ini, leave room. ya. Klik leave break out room. Listening to main session. Ke ruangan utama. Nah, disinilah ruangan utamanya ya. Bapak Ibu semua kelihatan di sini kita tidak bergabung uh, ya warna abu-abu tidak bergabung di ruangan manapun ya ini ruangan utama jadi itu bapak ibu caranya untuk breakout room yang bermanfaat uh, semoga nanti bisa berjalan dengan lancar jadi bapak ibu bebas mau masuk ke ruang mana saja ya uh, dan mahasiswa standby di tempatnya masing-masing so, kalau ibu bapak ibu keluar tinggal di sini klik lift. If... Ibu, sekian mudah-mudahan bisa membantu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh